Jadi semua tudunya biasa wa is, wa buruk biasa wa is. biasa wa penting sholat di hati sholat, syariatnya seminam wa is. Wa taalub wa pengiran, rausasok suci, rausasok bener dewis biasa wa is. Tudunya sekarang pekerjaan ini pengiran. Ya sudah seperti ini. Yang sholat kaya saalaba, malah akhirnya sul, khatima. Padahal dulu disebut hama matul masjid, tukang itikaf. Gak tau mulai kau masjid, tapi akhirnya sul. Khutima. Wah sih, seng mata ini kekasih Nabi. Rupanya mata ini Hamzah. Ditakdir Husnul Khutima. Mungkin karena itu ngajamu kalau di Balqulub Alad. Ini kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji pedium, kalau aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak. Penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan Muji pangeran, muji El Mune, ya sudah selesai itu nak aku itu ngono, ngono aku mikir awak mudi, malah nih ngono bengaji, aku derajat tidur ngaji, muji muci pengheran, nanti ngono mikir awak dwi, makanya masuk itu ada dua kelompok di masjid yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa, nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana, terus, akhirnya Nabi menghentikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan jadi ya, sembah tapi mereka belajar halal haram itu. Perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Pes akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Taala. Tapi nak uong mau kepinginnya ikut kabul kajati. Indine mikir awae dewi. makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa. Tapi kadang-kadang. Nah, kan kontribusi ini ngaco pati Oh dasar murahan. Ya tapi tapi ya mulang ya rapa ya, Jadi kadang-kadang lagi dibantal. Lah jadi kan mulangi payu, Gus. Lah kula ora payu, sedonga-dongo no. Ya tapi aku seerti pangeran ra batal nyembadahane baren no. ora, Gus. Pangeran ya paling ya sedekah isi dikono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ning nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi selawat tentang nabi itu kecil bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya ba, itu saya enggak suka saya suka sholawatan itu ya yang nyifati nabi banyak, kemudian keinginannya ke kecil, itu bagus kayak ifyya itu, kayak ifyya Abdul Hasan asadili itu kalau dongo itu jalur emos eh, widik, paling baris paling terakhir, misalnya gini nahmadu kayaman huwa wala la ilaha illa anta itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99 Buar mono wong anti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau dongo sithik. Nah kau kan gak muni muji mau mbahasa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wa sholatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Bariku Allahumma inna nas'aluka nanti tolong lari. Tolong relaman, Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wa sholatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo Jaluk mapan, tolak buwala Oh, towa jeng Mana jari pengiran? Muji kekasihku suwidik tuh, gana kecangkeman Lihat <laughs> <laughs> saya itu gak suka jenis itu Harusnya solawatnya itu yang panjang Maksudnya nyifati nabi yang panjang Baru mintanya sedikit, itu bagus Untuk ya. akhlak Makanya saya diantara solawat yang seneng itu Solawatnya Habib Ali Al-Habsi yang ngarang simtudur Kalau beliau baca solawat itu Uh, Solatan, yattasilu Silubia, ruhul musalli alehi pi. Bayam basidufi fikol bi, sirunuruta alu, sirunurita alu ki bi wa hobi. Wahyu tabubia bi inayah ta'ala fi hispi. Jadi dia baca solawat itu, ya Allah, berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya, musalli itu rohnya saya yang membaca solawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai. Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, kan enggak? Mau ada itu mau? Redu, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibangganggu primbon ya satu sulawatan itu. Ya. Tapi bahwa ya punya etika lah dengan Rasulullah itu. Bahwa, kalau dukungnya nifati nabi yang banyak. Ya, baru keinginan. Kan banyak itu sulawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Muhammad Muhammad Wah, masalah ala sitinah Muhammad Nuri kalau mak Allah itu nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan kajet. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi bahasa basi mau sedikit mana? Malah kadang orang masalah ala Muhammad, ko alam Muhammad murni sahidin aja disoal soal masalah terus bergudungannya panjang saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang kurang etika makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyipati Allah, coba tak tak beri satu contoh saja doanya nabi uh, Alhamdulillah, hamdai wa fi ni'amih wa yukafi umazidah, ya rabbalakal hamdu bima baghi dicela di wajhika adhimul sultanik la nuqsi thanana an alir anta kama asneta ala nafsi itu sudah berapa itu nyipati nabi itu belum doanya nabi. nah kamu kan enggak Allahum, Uh, Alhamdulillah rabbil alamin wa ba huma ya Allah ridhi hajati wes gremeng dititi seram utowo tenan nggene ka pakat wali Lah cara kula wis isen nene kula wis sering ngamini donga wong ngono tapi ning ati kula ning ati gusti aminu maksude amin barno monggusti berarti aku amin tapi amin kuwi barno monggusti wong ora jelas ngono padahal jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. <tose> Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya itu pak itu doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya apa? Alhamdulillah hamda yu fi ni'amahu wa yukafi mazid ta ya robbana lakal hamdu kaifal bayi dicela dua tiga azim sulthanin la nusii sana'an alika antakam ma'na ta'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu firidoka min syakoti ka fi mu'afati ka min hukobatika wa bi min kaurus. Allahumma sawab yaspikhat kicap rutika wa bi khawsu quran. sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba la baikya Allahumma la baik la syarika lak innal hamda wa ni'matala ka wal mulka la syarika itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya wasa'deq engkau yang punya pujian kau la syarika lak... itu malah ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya Talbiyah al semua Allahumma antala azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al ya syukur husana ala Allah min ayyaku nali nafsihi dagiron. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. -sen. Nah, kue kan gak mujinya Allah basa-basi, doang aneh, tenang. Iya udah makhluk aneh, udah di hubungan baik pengiranan itu, wah aneh. Ya tapi jenderal bagat wali, semuanya ikut ini, semuanya ikut. Ya aduh, ngono nguk mari wali kakean malah gak elit. Jadi, nah, tapi saya mohon, itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa, baik, yang mau solawat yang satu, itu tidak ada salah biar ngiling-ngilingan, apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri, ya gitu paling tidak punya etika seperti itu, ya, kalau kamu enggak punya silhot-silhot sing keren, bacalah solawat berapa? 100 terus Cerita awam Gusti Utang Kulo Karda, mengira jauh di Sarawak. saya, tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus, nyebut utang bisa. Nanti no, cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utang Satu, berarti yang kemarin tadi Pangeran, gue nyebut kekasih Bung Biro, nyebut utang satu dasar secara utang menemukan. Iyadah, saya termasuk orang yang tidak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih, lebih diriduhi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut Nabinya tuh hitung saja. Alakau deja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun. Orangnya sangat terlert. Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kera bakat membisu warga baru kaisah fati nabi akhirnya mebut swarga. Kera klar korban nabi tahu mengorbankan kita semua. Doa rasulullah bicap saya ini terus wadah dan ahli wadah aman dalam yudoh kimi minum mati. Cenai ahli hima anitum anyway -an nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun nabi itu ali terus harisun alikum nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan tuh cni apa Haris nama keinginan yang over Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus Bil mini narau Allah yang dat yang super saja kalau nyebut nabinya nifati sebanyak itu ada ayat lagi misalnya ayat atfihim rasulam Muhammad itu siapa seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Bayu alimuhum seorang rasul yang mengajari mereka alkitab Hikmah, seorang Rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati Rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya eh, madhab Sa si ah itu nggak pas karena Allah kalau nyifati Rasul itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasul dan itu dengan pujian yaitu Muhammadur. Rasulullah walladzina ma'ahu 'asyiddah wal kufar ruhama ubayna hum tarauhum rukkaan sejadah yaftawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud itu kan panjang sekali dan orang-orang sekeliling Muhammad badalah begini begini begini